Pengacara Kakak Bilari menyampaikan bahwa tentunya hati-hati bersosial media Apalagi tentunya sosial media kita dibuat untuk memfitnah, menyudutkan Apalagi tentunya mencemarkan nama baik seseorang pasal batia Salah satunya tentu kita mendapatkan kabar bahwa untuk haters dan netizen Akan diciduk kembali Persahabat ya akan diproses kembali Salah satunya Haters yang memposting foto kakak Billard Dan tidak ke dengan menuliskan Sebuah kalimat caption yang tidak baik Persahabat ya Dan tentu itu pencemaran nama baik Itu yang disampaikan oleh Pengacara kakak Rizky bilang Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan Dan diberikan kelancaran Untuk selalu menjalankan kebaikan Info ini juga kita dapatkan dari akun sendal putih yang skor bilar Ada kalimat caption yang dituliskan juga di sini. Makanya kalau ngetik caption sesuaiin sama gambar dan kenyataannya dong Kalau enggak ya gini dah siap dijemput Belum ya Merkona katanya tuh Siap-siap saja Tentunya Markona yang selalu mau fitnah yang selalu iri, yang selalu menggunjing Apalagi mencemarkan nama baik Leslak Siap-siap diciduk kembali oleh pengacara kakak Rizky Bilar Dalam persaingan tersebut juga banyak sekali menuai banyak komentar yang diberikan tanggapan Salah satunya dari akun Instagram Adinda Davi Mengatakan hati-hati dalam bersosmed Markona Ternyata diciduk Nangis-nangis mohon maaf katanya tuh waktu ngeting gak tau ya perasaan orang ya lu ngomong katanya tuh suka sebel baca yang head komen Apalagi tentunya ditetes sama di youtube seenaknya ngomong orang katanya gak takut apa yang lu taip itu kena dengan diri lo sendiri itu, Jadi pahami simak baik-baik harus berhati-hati bersosial media apalagi tentunya mencemarkan nama baik seseorang. ini salah satunya persahabat ya dengan memposting gambar kakak dan dedek elas di kejora dan menuliskan sebuah kalimat caption yang tidak baik tentu akan diproses nih langsung oleh pengacara kakak Rizky Bilar dan dedek elas di kejora dan ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya masya allah nih Bunda Utun yang sangat cantik banget ya sedang ngobrol-ngobrol santai nih dengan tim di tepi pantai sambil lihat kakak biller mbak Jetski ya masya Allah dari belakang aja terlihat auranya yang sangat berhamburan mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia untuk idola kesayangan kita berikutnya kita lihat juga persahabat ya, ada momen spesial yang membuat kita bangga terhadap orang-orang terdekat dari Dede dan Kakak Bilar Salah satunya Kak Novi Yang selalu telaten Yang selalu persahabat ya mendampingi idola kita ini Tentunya dari Mengurusi Kakak Bilar Dan, segalang, dan sekarang Mengurusi Dede LSDG Joradu Perhatikan persahabat ya Tentunya Kanovi selalu saja membantu idola kesayangan kita Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan Untuk orang-orang terdekat dari Dede dan kakak Bilar Momen ini diunggah kembali Oleh akun Leslar Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah Gak tau kenapa gua jadi sayang sama Teh Novi Sehat-sehat ya Teh Biar bisa terus jagain dedek kakak dan baby L Amin Masya Allah banget ya dan kita lihat nih Tanggapan banyak sekali dibanjiri oleh Para fans sejati Leslar yang sangat positif Yakni dari akun Instagram ah, Wardani mengatakan Iya Tenofi kelihatan pendiam Tapi perhatian banget Semoga selalu nemenin ya Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Rafka Alfiansyah Mengatakan dalam kolom komentar Novi emang the best Tulus banget orangnya Udah kayak kakak yang selalu jagain adiknya Masya Allah sehat-sehat ya Novi Semoga kebaikan Tidak, Tidak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin Luar biasa Yuk dukung support yang terbaik Untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya kita lihat juga bersahabatnya momen kiut yang tentu kita dapatkan juga di momen kemarin ini Masya Allah luar biasa ketulusan seorang Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora Ini membuat kita semakin bangga dan semakin yakin bahwa Rizky Bilar adalah orang yang sangat tepat Dan menjadi sosok imam yang baik untuk dedek Lestiki Kejora. Dan selanjutnya kita lihat juga nih, ada sebuah komentar di channel YouTube-nya Kobas, ya, masya Allah, suatu kebanggaan juga yang kita dapatkan. Dari akun Pina Hersolina sini berkomentar Pak Sabat Aku malam tadi mimpiin dedek Lesti dimandiin Air zam-zam di Mekah dan airnya Sungguh sangat wangi Dan di samping dedek suaminya pegang perut dedek Sambil tersenyum Masya Allah tabarakallah Semoga leslar tercatat ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Dan kita lihat nih Ada sebuah jawaban dari akun Gening Rayan Amin Masya Allah aku jadi merinding subhanallah Anak-anak baik jadi pengen nangis kan Katanya tuh Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan doa baik kita semuanya dan Mudah-mudahan Dede dan Kakak Bilar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan berikutnya persahabat yang kita lihat aja nih Ada info bahagia juga untuk kita semua Jangan sampai lupa tanggal 18 Oktober 2021 hari Senin nanti Bakal ada kekiutan Leslar di, di channel youtube nya Kobas Entertainment Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan dicatat tanggal dan harinya persahabat ya Tepatnya hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Kita akan bersama-sama menyaksikan kembali ke Dedek Lesti dan Kakak Bilar di channel Youtubenya Kobas Entertainment Dan selanjutnya juga nih Masya Allah persahabat ya, siapa yang sudah nonton vlognya Kakak Bilar Kolaborasi bersama Kobas nih Masya Allah banget ya disitu Bang Basuki Sorojo, elus-elus perut Bunda Utun, ya, Masya Allah banget, luar biasa, mudah-mudahan selalu support, selalu dukung yang terbaik untuk Leslar. Kita masih menunggu kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya, tetap stay tune terus pas sabah, jadi di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.